Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Begitu banyak cedukan vitamin Alhamdulillah persahabat ya Melihat Bunda Lesti lagi fashion show Di acara Kak Zaskia Sungkar Masya Allah begitu cantik Begitu anggun Bunda Lesti Keciora Yang selalu membuat kita bangga pastinya. Masya Allah gelis pisan ya Bunda L Makin sukses ya untuk Bunda Lesti Mudah-mudahan Apapun yang dilakukan selalu dimudahkan Amin iya Kita lihat juga persahabat ya untuk slide berikutnya Makin cantik Makin selalu bersinar Dan pastinya memang kejorah Itu akan terus bersinar sampai kapan kun Ini Masya Allah Mudah lesti, Tentunya persahabat ya Begitu banyak orang-orang yang memvideokan Masya Allah Semuanya salfok dengan Bunda Lesti Memang Bunda Lesti ini bersahabat ya salah satu yang paling ditunggu Di setiap acara manapun Ini luar biasa Komentar pun banyak sekali diberikan Di ya, antaranya dari akun Nuri Neida Mengatakan, Masya Allah Modelnya cantik, imut, manis lagi Wow, ini keren banget bersahabat Ada juga tanggapan dari Ida966541 Mengatakan, insyaallah sepaket jadi model busana muslim amin doakan yang terbaik ya untuk Leslar family mudah-mudahan selalu memberikan kebahagiaan selalu memberikan kejutan untuk kita semuanya kemudian juga perselabat selanjutnya disimak nih ada flat rate Papa Bilar dengan tentunya Tioca Wisnu ada kentung juga perselabat Masya Allah kalau sudah foto begini sudah dipastikan Papa Bilar tentunya menemani Bunda Lesti fashion show malam hari ini Masya Allah pada suami yang nunggu istri tercinta katanya Ini keren banget bersahabat Alhamdulillah malam ini tentunya vitamin komplit kita dapatkan dari Leslor Family Kita lihat juga bersahabat yang beberapa tanggapan komentar di antaranya diri Alika alikasatukasa melihat akan Masya Allah kabar Allah Adem uh, lihatnya Udah paling benar leslar di circle yang ini Ini keren banget rasanya ya, Sudah paling benar nih Idola kesayangan kita di circle yang begini Ini keren banget Masya Allah Mudah-mudahan rahmi tetap terjaga Dan pastinya terjalin dengan baik Kita makin bangga Makin kagum dengan idola kesayangan kita Kemudian juga persahabat Kita lihat ada tanggapan dari Ocaca611 Duh, papak jemput istri tercintanya Masya Allah Apalagi lihat istrinya cantik banget Duh, duh katanya tuh <laughs> Masya Allah, ini keren banget persahabat ya Selalu mendapatkan kebahagiaan dari idola kesayangan kita Selanjutnya persahabat, kita lihat juga ini ada momen yang sangat membuat kita pun pastinya baper banget ya ketika Telsas ya, persahabatnya mendapatkan tentunya support dan dukungan dari sang suami persahabat kita lihat nih ekspresi Bunda Lesti ini aduh Masya Allah persahabat ya Bunda Lesti ini baper banget nih melihat tentunya Tioko Wisnu bersama istrinya ini terlihat sangat romantis kita lihat juga kalimat yang ditulis oleh Gunvati Neleslar Telepon ekspresi pun les, pasti ngebayangin suaminya. Nanti kalau Bunda konser bakal gitu juga kali ya, katanya tuh. Wow, Masya Allah banget ya. Tentunya ditunggu banget nih di konser Bunda Lesti. Mudah-mudahan konser Bunda Lesti kejar pun, tentunya banyak dukungan dari orang-orang terdekat. Dan pastinya warga Konoha pun selalu setia, mensuport dan mendukung yang terbaik untuk karya Lesti keciora. Berikutnya juga Bunda Lesti, persahabat ya, satu jam yang lalu, menginformasikan buat kita semuanya. Nantikan single terbarunya Lesti, insan biasa, tanggal 15, persahabat ya. Jangan sampai lupa, tanggal 15 akan tentunya launching single barunya Bunda Lesti, sekaligus mini konser ya, kalau tentunya informasi dari Kariski Makeup launching lagu sekalian acara mini konsernya Bundang Lesti Keciora Masya Allah ini karya yang paling sangat ditunggu Bismillah trending, Bismillah booming untuk lagu barunya Bundang Lesti Keciora Kita simak juga prasahabat ya ada, du ada dukungan dari TV Karlina. Bismillah sukses selalu sayang kata TV Tri, Masya Allah dukungan yang luar biasa Tentunya kita lihat juga di Unggahan Papa Bilar, persahabatnya. Papa Bilar pun mengunggah video, lagi tentunya memainkan piano. Lagu yang dimainkan itu adalah Cinta Sejati, persahabat. Dibikin slow pop juga, kalimat caption yang ditulis oleh Papa Bilar. Lagi belajar, maafin muka gua Gue emang rasa susah ngontrol muka, makanya sering jadi makanan pakar ekspresi katanya tuh.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 Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bagaimana? Ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.